Oke teman-teman kembali lagi bersama saya Agung Jamirda 21 Tentunya di channel kesayangan kalian semua Oke langsung saja Jadi di video kali ini aku akan memberikan tutorial Cara mendownload video tiktok tanpa watermark Oke tanpa watermark Jadi aplikasi apa yang teman-teman harus punya yaitu telegram oke Teman-teman harus mempunyai telegram jadi ini contohnya ya Nah ini sudah saya pernah saya download video dari tiktok Caranya teman-teman cari dulu di, sini, di Tiktok Tiktok download Nah ini ya Nah Cara mendownloadnya cukup dengan salin link Pertama-tama buka tiktoknya dulu Kemudian, ya. oke kemudian teman-teman langsung ke tanda panah, langsung salin linknya. Kembali lagi ke Telegram, teman-teman klik TikTok downloader, lalu teman-teman klik di pesan ini ya. Kalian tempel aja langsung, langsung dikirim. Ya, jadi ini videonya ya, teman-teman langsung bisa menyimpan videonya dengan cara klik titik tiga, langsung disimpan ke galeri ya. Cukup mudah bukan? Tanpa iklan, tanpa ribet. Oke, okay, terima kasih. Yang baru bergabung jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya akhi. Oke, okay, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih.